seseorang tu dikira jahat ataupun dikira tak baik dia hina saudara dia sesama Islam dia plekeh tengok orang apa do min okey ni Jangan sama sekali lah kita jangan berbohong dalam perasaan hati kita kelakuan kita kecek kita jangan hina sesama orang Islam nabi qayyah katanya yang setiap orang Islam ke atas orang Islam ni tak boleh mencerobohi ataupun tak boleh lemat sithik bagi orang tu apa tu damuhu darahnya tak boleh bunuh dia nah tak boleh tumpah darah wa maluhu harta benda dia wa irduhu dan kehormatan tiatit dia ciri siang dia ataupun kalau perkara yang ada kebaikan pada diri dia kita duk gi royak dukghi hinu perkara yang tidak sepatut kita buka rahsia-rahsia rahsia dia dan sebagainya hadis ni dikeluarkan oleh muslim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Bersama dengan 20 bulan Januari tahun 2023 ataupun 20 bulan Makarakum 2569. Pagi hari ini saya baca hadis-hadis Nabi SAW sebagai peringatan dan uh, tambah ilmu kepada kita semua. Sabda Rasulullah SAW alaihi salawati 'inda Allah salatu as-subh yaumal jum'ah fi jama'ah." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami'. Nomornya 1919. Maksudnya seafdal afdol, -afdol semaya solat di sisi Allah Ialah solat subuh pagi hari Jumaat berjamaah Jadi kenal nah, Kita semua mana-mana orang yang semaya subuh berjamaah pagi hari Jumaat ni Dikira katanya sebaik-baik ataupun seafdol-afdol uh, semaya nah. Alhamdulillah Satu lagi Hubungi dengan orang ber Jadi apabila ada orang ni, Sama ada kita duduk Mana-mana saja kita dengar orang ber Maka sepatutnya Kita jangan kecek Jangan banyak Sibuk kau tu, sibuk kau ni Kita jawab ataupun kita sebut Seperti orang ber sebut Lepas tu kita baca doa Iaitunya Hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhumah bahawa dia dengar Nabi SAW bersabda Nabi katanya idza sami'tumul muadzin fa qulu yaqul apabila kamu dengar orang azan dengar suara orang ber maka hendaklah kamu sebut seperti mana dia sebut Ini ada hadis lain Raya katanya kecuali pada hayya 'alas solah dan hayya 'alal al falah kita sunatnya sebut La hawla wa la haula wala quwwata illa billah Thomma salawu alaiya Lepas pada orang yang besuduh, maka hendaklah kamu selawak ke atasku. Fa innahu man salla alaiya salatan salallahu alaihi biha ashra. Kerana sesungguhnya sesiapa yang selawak ke atas aku satu kali, maka Allah selawak ke atasnya. Dalam arti Allah mencucuri rahmat kepada orang itu sepuluh kali. Man qadahi naysmaunida. Sesiapa yang sebut selepas daripada dia dengar oleh ber ataupun dengar suara azan dia sebutnya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah wal fadilah wa ba'thhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta doa lepas pada ber sama ada oleh ber sendiri dan oleh yang dengar suara ber Nabi katanya Halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah Maka orang itu akan dapat syafa'at aku pada hari kiamat nah, Ini Alhamdulillah Hadis ni ada dari Dalai Sahih Al-Bukhari Nomor 14 dan Muslim 849 Hadis sahih Seterusnya hadis Nabi SAW sebut Iaitu Al -muslimi al -muslimi haram, wa wa nabi katanya cukuplah mado ataupun padel do seseorang itu dikira jahat ataupun dikira tak baik dia hino sedaranya sesama islam dia pelekeh tengok orang okay, pak okay. do min Ni Jangan sama sekali dah Kita jangan bubuh Dalam perasaan Hati kita Kelakuan kita Kecepeh kita Jangan hina Sesama orang Islam Nabi rakyat katanya Setiap orang Islam Kat atas orang Islam ni Tak boleh Mencerobohi Ataupun tak boleh lemat Siti Bagi orang tu Dia apa tu? Damuhu Darahnya Tak boleh bunuh dia nah, Tak boleh tumpah darah Wa maluhu. Harta benda dia. Wa'ir dhuhu. Dan kehormat dia. Ki atiyut dia. Cisiyang dia. Ataupun. Kara-kara yang ada kebaikan pada diri dia. Kita duduk pergi. Royak. Duduk pergi hino. Kara-kara yang tidak sepatut kita buka rahsia-rahsia dia dan sebagainya. Hadis ni. Dikeluarkan oleh Muslim. Ya, tak ada royak atau milik berapa. Satu lagi. Ini saya ambil uh une une uh, apa nanasat uh tengok ada latar saya pukul gambar uh, apa dia ya katanya likulli fardin alhaq afkar wat an alara'i wa ma'al akharin maknanya setiap orang berhak untuk uh, apa sedangความคิดเห็น patu ee uh, gecek ataupun royak benar-benar yang ada pada diri dia maknanya ทุกคนมีสิทธิ์ isra seri dalam sedang kwamคิดเห็น gitulah anil ara wa musyarakatiha ma'al akharin you know, dia nak sedang gapo dia you nak know, tunjuk gapo maknanya kena duduk dalam crop nah. dan dia boleh kop dengan orang tu, dengan orang ni Sama ada yang nak kecek, yang nak menegur, nak gapo, ni adalah uh, Yang panggil gapo ni Perakat uh, Hasidik manusia yang Radak dunia di Switzerland, di Geneva Iaitunya pada tahun 1948 Matra Yang ke-19 Ini nah, nak ayat katanya Setiap orang atas muka dunia ni semua orang atas dunia Pakat sepakat, katanya lagu laguning lah belako. Nah, ya misit, mi okat, setiap orang untuk nak apa, nak kecik, nak sedang, kahit dan sebagainya. Selanjutnya, honey, sikit sebanyak dah, sebagai tamu-tamu he. Jumlah rasa don di Rajaanajak Thai, na wanti tiga belas thnwa kom dua ribu 65,1. Mananya? 65,1 Lan, Gitu lah. Maknanya, gitulah, baca dia ada. Mee, ying, chai, song Ani, nak katanya, negeri banyak pada orang dah, Song Patu, tengok di akhir zaman, ini, seperti mana, Nabi sebutnya, Nabi tak, tak ada coktung katanya ramah seperti itu tapi ulama makhluk hurai katanya lima puluh orang Tino sore orang Jatai lepas cuba kita gambar dah seluruh dunia lima puluh orang Tino sore orang Jatai Allah orang nah, Tino nak hidup mana tak tahu. lepas tu tak ada bawa sangat orang Jatai nak hidup mana orang nah, Jatai kata aku pernah selip duduk oleh orang Tino dah pergi tina gama. gitulah. Dan nah, atas dunia ni penuh dengan orang-orang perempuan sikit lagi boleh jadi banyaknya anak-anak dara dan lepas tu tak adanya orang menikah. Ah sebab orang tina yang begitu ramai, orang jatuh kau tak ada kau, kau sikit dan nah, sehari demi sehari gitulah lebih kurang. Lepas tu lagi saya baca lagi nah masa ada sikit lagi. Hak ni perkataan Ibnul al-Jauzi rahimahu, rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tafsirah. Juzuk satu muka lima puluh lima. Dia katanya, innama maradul qulub minadhanub. So, sungguhnya, nyakit hati sungguh itu, iaitu dosa. Bukeruk, huacai, kena pergi peksak di umur. Umur mana, umur, umur bomo. Di umur sakit saja. Tapi, nyakit hati yang sebenar, iaitu dosa. Orang yang suka buat dosa. Wa aslullah afiyati an tatu'b. Dan asa Afiyah Hak kita ada orang katanya Sihat dan afiyah Afiyah Afiyah Iaitunya Sihat tubuh badan, Sihat hati Hak naknya Antatub Iaitunya Kena bertobak Orang yang bertobak tu lah Tanah katanya Orang tu tidak ada Nyakit Di dalam hati dia Lagi Berkata Ibn Al Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Maad juzuk 3 muka 585 dia katanya khairu ayyamil abdi alal itlaqi wa afdali wa afdaluha sebaik-baik hari yang ada bagi seseorang yang sincere maknanya nya molek-molek hari dalam hidup dia iaitu nya hari yang dia bertaubat Kembali kepada Allah Hari tu Tak ada kira hari mana-mana Bukan hari one cut Kita Bukan hari calon Chalong. Gotu go Gotu Go, ni, go, to, go saja. Bahkan Hari yang kita Bertawab Lepas tu Kena jadi sungguh kita bertawab Sikit lagi Ha taubat dikat ni Sabda Nabi SAW Inna Allah ta'ala yaqbalu taubat al-abdi Ma dam yugharrir Hadis ni ada di dalam Sohihul Jami' 1900 Hegar Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima Tawabat seseorang hamba Selama mana Ruh dia tak sapa di halkum Maknanya tak sapa Masa tarik napah, panjir, pandok, panjir, pandok Apabila sapa Masa tu, ketika tu Tak seharap lah katanya Allah Ta'ala Nak terima taubat. Maknanya ketika kita segas segar-segar Tengah gagah otak, masih lagi duduk boleh memikir tubuh badan Gerak lagi mari Maka bujadilah kita ini banyak bertaubat Dan Setiap hari kita kena bertaubat Seperti mana Nabi SAW juga bayar, Ya Ayuhannas Tubuh ilallah Hei semua manusia bertaubatlah kamu kepada Allah Fa inni atubu fil yaumi ilaihi ma'mi'ata marah Sesungguhnya aku ni bertaubat pada setiap harinya 100 kali. Ini cuba kita gambar katanya kita zamin-zamin learning ni dosa yang begitu banyak sedangkan Nabi SAW tak ada dosa tapi Nabi kikih buai so takut-takut silap takut salah 100 kali sehari astaghfirullah wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. sebab tu dia ya, dengan perkara-perkara salah silap maka kita kena lebih. Banyak lagi. Bukan arti katanya kita wak bida'ah. Gak apa? istighfar ada. Istighfar ni sebanyak mungkin. Kau Apa ni? Kau banyak, kau Kita istighfar. Akhir sekali. <coughs> Sabda Nabi SAW. Kullu bani Adam khatta'un. Wa khairul khatta'in attawabun. Hadis. Hasan ada di dalam Sahih Ibn Majah 3447 setiap anak ada ada yang salah silap dan sebaik-baik orang yang salah orang yang silap iaitu orang yang bertaubat ini, kita pun kena jadi masuk seumur di dalam hal taubat ini. sikit sebanyak dalam hidup kita yang salah, yang silap dengan Allah Ta'ala kita kena taubat minta ampun dan sesama manusia kita kena bagi minta maaf. Ah. Nah Tuhan takwa maaf. Ah. Tuhan tak ampun dosa kita kalau sekiranya kita salah dengan manusia, kita tak minta maaf ah. ataupun kita tak ampun dengan dia. Ah itulah. Nah lebih sebagai peringatan kepada kita semua, mudah-mudahan insya-Allah Allah, Allah Taala akan cururi rahmat dan beri kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.